baru Senayan <laughs> City Cuy. capek nih, capek. Thank <laughs> you. Terakhir ini yang sudah udah banyak mobil Terakhir Terakhir ada ada hijau duluan orang kayak gini ya Aslinya Jangkung banget nih orang nih, jangkung. ini dari mana nih? Jakarta. Kalau itu tempat kan tadi betawi ini Jakarta nih macet. Uh, jalannya? macet udah budaya budaya Jakarta macet okur okur macet cuy oh. City Mall paling lohit bintang lima tenannya internasional semua nah City is the best Udahlah cukup sini aja lah baterai habis